Pukak aku guna, mah? Pukah siram ya, kata kerja bungang luhnya. Gede nak, ketemu nak kahenak nak apa? Kata kerja bungang luh. aku ya. Ama ama ama ama ama amah khabir. Kita akan kau kau nak halap puyat main puyat nyong nyong kacau mencek. Kau siapa yang mau halap yang pengan lek deh? Hahaha. Di jauh Hai ikan tongkol sekarang murah bawa kelura sekor dua hai nisa baik cepat marah kalau marah nyanyi baga tergadah tuhah. Berharon ini lu hai wa pikiran ini aku kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau indah Amin kau bukan kau kau kau kau kau kau kau Pina kahju, Kakak, ya. nanti kakak kan kalau dah sampai ke rumah Kakak jangan agak-agak ya Ya Ini marah mamak nanti Ini rumah umum oh, ya. ini Assalamualaikum Mak Oh, katakan kawan ya Kenapa ini memiliki empat dua buah ke buah ke buah? Banyak kamu berkahwin, Kak? Kamu nak lompak jina, Mak? Ini buah buah-buah lah, sayang dua banyak dua Tapi kakak, berah murah jina mudak menghai mamak sayang Dan, asick, okay, oh, saya, saya orang, dia nak nyambung telefon. Oh kamu yang kada kengak, tabru-brui kan, tapi bukan mayaknya baik diri. Kakak sama adik kan, belakang aja dulu ya. Tak tahu saja mah rindu jiwa. Dah heh sampai urangnya urat ini hanam merempok. Duman ingat mah aku <hud> tak berdaya. <usukannya> Seperti yang engkau inginkan untuk melupakan dirimu dan segala yang ada padamu, aku hahaha hanya insan biasa tak pantas menerima cinta. Apalah lagi berkasih masra, ku tak ingin dirimu kau kecewa. Mama adik mana? Malaysia. Mana mama adik? Ya. Malaysia. Mana ayah kakak? Mama adik mana? Malaysia dari ayah. Hmm. Nggak pulang pulang ayah, ayahnya ya? Belum pulang sampai sekarang iya dik kan? Oh, ya sudah kalau enggak makan dulu ya. Ibu mau pergi belakang ya. Gedhe hmm. eh, kakak tersudut. Baik peganti ngaur lah yang gede. Kendala hmm. engkau cari peganti. Aku tak pantas kau miliki bagaikan jauh langit dan bumi jauh sekok cinta Ini ada yang kemarin ya? Ya, pai sini. Pai sambung. Ini rumah ya, apa ini, Dek? Ini rumah Om Baik, enggak kaya, enggak kaya. Oh, kalau makan susung kursi dulu. Oh, Mimi kan baik juga, enggak sama kayak Om itu. Om oh, um jahat. Oh, Om baik udah jauh sama Om yang Baik. Di mana bisa jauh? Abang nikang enggak jahat oh, Om ini. Om sama aja jahat, pelit lagi. Di mana jahat oh, Om mah pelit? Eh, mana rumah Om? Situ rumah Om. Saya pulang di sana. Oh, um pulang aja. Sekarang orang um pulang nanti adik jangan jahat-jahat ya, biar orang um, jahat-jahat enggak ya? apa-apa ya. Dadah! Ada aja benar raseki habis ngantar pula ada tadi. <tinyak> Oh, Mak? Oh, ma ha? Kenapa tak ada orang anak-anak itu? Alah, anak-anak kata yang berkara masalah abang-anak Ketak berat, tibu abang lewat yang anak-anak Kau nak kata malam Kan, piket-piket Menteri kan buna doa bagi watay pacu Saya kata-kata, betul tak ada watay Cuma, posisi kera ke kena watay 2 malam ACG 2 malam ke menang Yang penting ke, kali abang bagi Buku tata-tata Dan belanja, kali tajuk minggu baru Buku lho, milik kata jangan aku berat ke lepas Mungkin aku berkuliah saya pun pengguna. Perjutaan saya minggu baru. Kenapa kau kerit baru? Kan bukan masalah kerit, Haidek. Nak kerja orang malam? Kau betul orang malam kerja. Mampu di sini, korang pun ada pergi. peng tak boleh tak minta. Tak kubah, tak apa Oh, hai, Tak nak lakak lakak lakak. Haidek, bagaimana? Lepas kamu nak. Sampai-sampai lagi kat adik tu. Adik. Haidek. Haidik ikan tongkol sekarang murah Bawa kelurah lurah, sekor dua Haidik nisah baik cepat marah Kalau marah, nyan bagah tergatah tu tuha Serah, ron. Nenai lu, saya fikir ron. Dia letak dalam membatun. Sabeh-sabeh bengeh, bin. Oh, Haidik dah pergi muka lagu-lagu lagu-lagu Sabeh peng Mati satu, tumbuh seribu. Payah dah minta perganti yang baru. Cepat sini, saya ambil air. rambi ka kare bungang longan getatna getumuna ka abeh kare rub bungang longan da aku mama mama mama mama mama babe uta gambar ku nah lepu ya me minyaknya kena ka cho men te dia datang nak pingan da gede hai hai hai pico ada ada ketemu lang gede da jit besar ayah tutup nampu ya, ganteng, ganteng, ganteng, ganteng, ganteng, ganteng, ganteng, ganteng, Chat lagi, ataman. Ugar, tang duduk berdek kilo, berdek kilo. Anak mana? Malu, berdekat. Dah mula intan kesih paham sandiwara, nak apa? intan ber, kawo, kawo, intan. Sekian lama aku menunggu Mengertikan deindan Tinggal abang kesendirian Ya Allah Nubri ke bumu rumpuh. Ya Allah Lumpu beri pada dua hari sahur Ya Allah Bumur rumput Tintannya Ya Allah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 wow. Alhamdulillah Ya Allah Tua deindan Oh Ya Allah. ni kaya ni kapal laut ni ni senarik hai, pegang tak pegang last time kenapa tu mengerak-serakkan kuyak yang sampai situ. kapal cerita ke? tak ada -ah, buk tak ada ya, buk tak ada buk tak ada buk tak ada buk tak hai hai cikgu ni oleh habis kapal cerita ni no nak waktah kan -pul pulih rumah lu kudong minta rumah lu. Bagaimana takut? aku engkau Bagaimana, ini? ke lawan Saya akan Tidak, tidak bolehkah? Sayang semua, ayo ayo, ayo. ayo sayang, sayang. Tak bolehlah sayang-sayang Tak bolehlah pula laporan Ini tas untuk adik ya? Ya Kakak enggak beli Terima kasih ya, ayo Apa pun terima kasih Sekejap lagi ke arah piring-piring Tak nak ada Hik uleh-ulah tak fikir dengan waktah nak ini Ah, oh, oh, yang mana nak, hmm. da baru. punya oh. baru Kebalah, ayo nak berkembangan Ah, alhamdulillah. Oh ya yeah. yang beres tak habis. Yonyo ajunilah pergi. Okay. Cepat-cepat. Oh betul dia. Hey, oh, ambil bertiga takut head. Punoh cak barang ditanyo bomburu adik. Alhamdulillah, ngarati. Cukup tenang kat aku. Oh ba, oh mat. Oh, Aduh. Oh. Ini kedai kita apa? Oh ya, yeah. enggak oh. ada Tidak apa-apa, bapak di sini aja. Yeah, yeah. Kadang bapak mau oh. minum atau beli ya. Ini saya mau pikir sana dulu cari orang satu lagi untuk, untuk lagi Ada kedai satu lagi. Iya Pak, assalamualaikum. Oh, maaf Pak. Iya, Pak ya. Oke, Iya, Pak. Iya, beres. Oh, iya, Pak. Sini. Kita duduk. Kakak dibirin dulu. Adik duduk sini ya. Iya. Sini. Ha, Kakaknya. Piring, bu. Kamu dah piring, kakak piring, kakak kakak perinyah rumahnya. Oh, maaf. Dia awak kan, kakak hati. Haik, dia nak ajak aku dah. Dino nak keluar benda, bu. Dumpu-dumpu, kulit-kulit pisang. Pindah, siapa? Saya dengar? bu. Ya. Eh. Tuan ke, kak? Nampak lho, maaf. Haik, ajak aku dah. Kakak awak ni, siap. Dari pelaku yang kakak ni rumah. Oh, ya, maaf. Tak ada keluar rumah untuk kan lagi. Ya, ya. Dia mau api kagak ni? Jak udah keperah. Ditanya orang ni jak dah teda bintang aja. Kaki jaga awaknya kena di Ini ni air keluar semua ini. Nanti marah ibu Andi. Ya udah Kakak, cuci terus ya yang bersih ya. Oh mau ke depan dulu ya. Tasake ulahku kak. Pikir butoh betul itu intan berakhir kat sini kampung. Nyow ro harus kuja kena harus bumeru mpo ngintan ku berakhir kerinduku. Alah kalau irah pingan ni banyaknya ni pek dalam. Cao ade kon pingan dirah di mni ya. So aku takut banjir rumah rumah tu. Yang katau nyow nyow nyapiring karah ya, nyapiring karah di mni ya. Waktu nyow kah banjir italah. Hanya bukan Kencuk pinggan tu lagi kan Cikak pindah ayu buat Kau lu piring di Jangan buh layan Itu ku ku Tintan pi Hana todoi ji ji ji. Kak tetak gigi haju. Sirak duit. Lomak gunung ja mak gunung. Wak beto tintan ni noh. Ah kak tak ada boleh tetak. Abah nak nama yak kan aku pikir lu. Menyeka datu biar lagi. Oh ada gede ni nanah nanah tak tahu. Tanam dalah. Di si air tu nah hatu. Ni cok nak mayak ni puak noh. Ji kan lu heh. ro kada baik ja ai. Ditanyo ngembut ro tah habis-habis. Yak tamah nama yak ni lom gunung urang mau rew. Nama dia, kendara baru, rumah kena, mak Tenang hati itu Dia ada banyak di rumah Tak ada, terutama rakyat, terutama senang tu, Terutama susah dengan Ji. Oh nyampak kau bintang Barat Mau kajak haro kudik? Ma, akan pepek rumah, berapa anak rumah, Ada anak kan? lah, Belum abang pihanawo. Oh, bukan. apa jalan ini? Oh, no udah. berbeda. Lepas kita Kamu kena banyaknya, ino nah makin rusuh ti uru ti he cepat pikir nyadi kole pisang kayu buah na iba apa he he payah wah roh roh kamu roh roh kamu minggu-minggu dah sedaskan hana ada teh di rumah ada rumah limu rumah tadi oh yang buah nago baik akhirnya dik bertemu kembali setelah abang kecewa ni sana safira safironi ada apa roh talumnya senangnya dalam hatiku telah bertemu lagi. Apa, apa, stres, eh? kan stres, saya sayang Setelah stres. kembalikan senangnya dalam hati. Kita dah bertemu Ngan deindan Payung Ngan deindan Payung Ibu, kulit pitang Dia mayat yang ke kulit pitang Ibu. <tik> Tak kacau jika ni Tak kacau uga lah kakak pertama ai nelua itu kakak pertama adalah kakak pertama ai nelua lah mino oi tadi tu wak apa enggak salah memang kalah tu mak pula meh mak popo eh anak maya tapuak kuno itu mak dalam itu mak nelua sudah tak ke ulai aku lu mak lagi oh paham ra ke ulai tak pun dek minta tolong masuk dalam sudah dalam ya ayari-ari ini ram rumpa mah din tan Pak, kamu merumpak anak kapurah kamu like, kahana, le, ke teman ada aku? Yang kenyian mak pun. Nak bang pun. Dia berkara-kara. Bukan kalau kamu lakukan apa-apa? Betul yang kamu teman-teman. Eh, mahu ke mana no, ada ke anak kapurah? Eh, aku fikirlah bang dahulu. lu kum cewek ji. Saya ada pukulnya. Tak apa-apa. Berhati-hati yang bangtang dahulu. Bukan kalau kamu lakukan apa-apa? Tak ada, ji? Bukan, ji? Kamu lakukan apa-apa? Aku fikir lakukan apa-apa. Sakit oleh aku. Eh, eh aku <laughs> piate jintan baru malam baru ta ana umur bot ha op oh. aduh mana denu oh, oh. oh mau le uh, ke mana oh mau tu lu nak be buka nyo tengah tukah aku lagi yo okey baik tukah nabu balo nak ke giadang tu ana ah uh, uh. menyana nabu nabu balo tengah susah aku ti hanabu no. uh. yo ah jadi nak, long buka usaha Ini kedai supporter Datim Kerija Sahapua Hai Mekak Rosier Rosier Ah ah bo juer Yang